Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pasti kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Persahabat, tidak kabar bahagia banget untuk kita semuanya Alhamdulillah, lagu insan biasa sudah tembus 5 juta viewers Wow, ini keren banget persahabat ya Baru dua hari perilisan Viewers sudah tembus 5 juta untuk lagu insan biasa Ini selalu membuat kita bahagia Kagum dan bangga dengan Lesti uji begitu banyak Orang-orang di luar sana yang mendukung dan mensupport dengan tulus karya-karya Lesti Masya Allah Komentar pun persahabat ya, begitu banyak Diberikan oleh para fans Di antaranya persahabat dari akun Cikita Fitri mengatakan Bismillah, semoga satu minggu udah 10 juta viewers Amin, doakan yang terbaik ya untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan karyanya semakin banyak dukungan dari orang-orang yang tulus, orang-orang baik yang tentunya pasti support dengan tulus kepada karya-karya Lesti, kemudian juga bersahabat selanjutnya kabar yang sangat membanggakan juga, Lesti dengan lagu insan biasa, ini masuk trending umum 51 di tiktok Indonesia wow kali ini bersahabatnya di tiktok pun ramai dengan, las, dengan lagu Lesti Kejora akhirnya masuk juga ke trending umum bersahabat di tiktok Indonesia yuk yang punya aplikasi TikTok, up konten terus sebanyak-banyaknya pakai sound Insan Biasa original supaya trendingnya naik lagi dan sound original Insan Biasa masuk ke top 50 trending music TikTok. Semangat terus untuk kita semuanya, makin kompak, makin solid untuk mendukung karya Lesti. Kemudian juga persahabatan berikutnya, kita lihat di sini ada momen ya di vlognya Loren Entertainment. Dan di vlognya Kak Rangga azab juga Persahabat sudah di up Ini momen ketika Papa Bilar menjelaskan ya Talent atau model yang diinginkan Bunda Lesti Dan Bunda Lesti memilih Rangga azab. Dan tentunya support dari sang suami ini Persahabat, begitu luar biasa Papa Bilar yang selalu berusaha Mewujudkan keinginan istrinya Bangga banget ya dengan Papa B Masya Allah, luar biasa dan sedikit cerita juga, sahabat, ya cerita saat ketemu dengan Rangga Azo Mereka sampai lari-lari di GI ini. Persahabatan ini cerita mereka berdua nih ya, untuk meeting, insan biasa, cak lagu yang tentunya akan di-up, lagu yang luar biasa ini akhirnya bisa trending juga. Masya Allah, alhamdulillah, sahabat, ya jodoh bisa bekerja sama dengan project ini. Keren banget ya, Bapak B semangat pekerja keras luar biasa. Ini momen ketika Papa Bilar ketemu dengan Rangga azok di GI. Nih, persahabat dia betul sekali. Persahabat ternyata mereka setunya sambil lari-larian juga nih di GI luar biasa. Mudah-mudahan tentunya sehat bahagia terus berkarya dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian juga persahabat kita lihat di sini begitu banyak tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Salah satunya persahabat dari akun Indrawasi56, oma lebih suka Bilar yang sekarang lebih dewasa sudah hijrah Insyaallah kali pertiga bahagia selamanya Amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Barwirta, dia itu orangnya pemikir pekerja keras segala sesuatu yang dia kerjakan hanya semata-mata untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Makanya ikut kesel aku kalau ada yang bilang dia numpang hidup, tuh persahabat ya itu netizen yang suka nyinyir saja yang bilang seperti itu sebagai fans, tetap dukung yang terbaik kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di sini juga ada wawancara bareng Lesti kejora persahabat ya ini mengenai pertanyaan soal isi lagu insan biasa, dan ternyata Bunda Lesti menyampaikan, lagu insan biasa ini murni dari pemikiran adibal persahabat ya, dedek Lesti itu nggak pernah curhat tentang apapun ke pencipta lagu insan biasa dan ternyata lagu insan biasa ini murni dari pemikiran Kuch Adibal ini keren banget luar biasa kemudian juga bersama selanjutnya kita lihat di sini ada momen cute momen yang membuat baper warga Konoha gina Lesti tentunya peluk suami dari belakang walaupun di depan kak rangga Azub ya masya Allah emang Leslar selalu bikin happy dan bahagia serta bikin baper semua orang Luar biasa Doakan yang terbaik, support yang terbaik Untuk Leslar dan kita semuanya Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan Selalu dari Leslar Family Terus ikuti channel Youtube DivaTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik Kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian Setelah komentar. Bagi menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.